Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah jami'ah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Khalqi Jam'ah Wa ala alihi wa ashabihi al-lazina naluu as-saadat al-haqiqiyata fi dunya wal-uqba Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslimah Iqadiri anzamati dhatika fi kulli waktin wahiin amma ba'du Baru hadirin hadirat yang kau hormati Alhamdulillah saat menikah kita pinaringan rahmat taufik inayah Saking ngerasani pun Allah SWT Sehingga saya sarang-sarang ngeleksanakan pengawasan saat menikah Mugi-mugi Agen kita sambil ngahos menikah mangle, saketo dipon catat Allah tetos amal khasanah kilat kita setio, dan saketo sebab yipun nampi ilmu yang manfaat fitunyah walakhir. Belasakim menikah, sajaringi pun kita langsung akan pengausan langkung rumiun mongol kita sambil sarang-sarang mau setua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illama 'allamtanana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim wa taqabbal minna Inna ka antas sami'ul alim Wa'allimna millatunka Ilman nafi'ah Ya daljalali wal ikram Allahumma iftah lana Hikmataka Wansir alayna Rahmataka Ya daljalali wal ikram Rabbi zudni ilma. Asy'ofiyah rizki, wa barik li fima rosakok tani, mahbuban, fi kulubi ibadika wa azizan, fi uyunihim, wajalni wajihan, di dunia wal akhirah, wa binal mukarobin. Ya kathiran nawali, ya Hasan al-fi'ali, ya qaiman bila zawali, ya muddian bila misali Walakal hamdu wal minnatu wa ala hal Lahumul fatihah. Para hadirin, para rawestuyo Pertanyaan yang mengawasan sambun Kita sambun bicara masalah tasawuf secara umum so mengenal Syekh ibnu Atta'illah Sakan Dari Pertanyaan yang kelajangan itu pun menikah Jadi kulaturakan sekalipun tata cohra utawi Uh, teknisi pun ngaos alhikam Hai kata-kata pulau panjen dengan, dengan steel meniko ngaos meniko terkait terbiasa mirengaken pengawasan meniko secara sebab akibat bagi biasanya pun ngaos meniko ngangging ilmu fekeh Nek nah, lakonnya ngene, hukumnya ngene. Nek nah, enek sebab ngene munculnya hukum ngene. Karena muncul Muncul sifat mendemi banjur Ombe-ombe haram diombe Ini kok sebab akibat, sebab akibat Nah kadang-kadang sebab akibat ini kok, Mempengaruhi cara berpikir akal, gula panjenengan. Nah, 3 panjenengan badi lumabat wonten eng wilayah sing. Antara pun sebab kalih akibat. Niku sami-sami tetes -sami wilayah suci ni pun Allah. Menikah kadang-kadang gula panjenengan tasih terbiasa terbawa berpikir sebab akibat. Padahal, enggang dipun wales wow, ingkang dipun tampilakan wonten ing kitab Al-Hikam menika sejatosipun rekaman laku rekaman laku rohani bagi engkang ngarang kitab menika dados kitab hikam niku penake omong ya wis enten perjalanan sing dilampahaken Syekh Ibnu Athaillah terus niku likaliku perjalanan niku dipun rekam jadi Syekh Ibnu Belajar Al Hikam Menikah, Ajeng Genggeng Dipun, pundut Suri Tauladan, dinding engkang Purun Kresom, Mas nanging, tetap, dua sakit, 100 persen persis, kardus engkang Dipun Alami, dinding Syekh Nahatoyla. Betul, belum saking menikah, menawi kepengen mendekati, memahami ngerasa, 00 sing ditulis tentang Hikam, yeh. Bupirang persen, kudu ngalami memposisikan diri kemudian posisinya Syekh Ibu Atau'ilah. Nek namung sekedar niat ngaji hikam kok mengajeng ngamati lakunya tasawuf Ibu Tentro. Ibu Tentro. Menawi namung kiro-kiro. Ini -kiro, ku jenengi namung kiro-kiro. Nah ini ku diperdebatakan menawi namung kiro-kiro lah. -kiro. Ngaus hikam ini kok Bukan kaki nyalah, non bener, non Tapi ngawisika menikah, kaki ngelungguhaken mana pulau penjendengan setyo niki Sepatuh sakit, ngerawusaken, yok no poto. Sakjane, rasane jadi kaulane Allah sing tenang. Nihku, rasane jadi kaulane Allah sing tenang. terus dusti. Menawi soal vekeh, niku soal ipun soal lakonku ini salah apa bener? Ini soal vake, tetapi memahami ngineki di perintah Allah, g? Okay. Paham di perintah Allah, tapi le like al-hikam atau itasawof, ini kumpul ngoten, perintah Allah, nah, dan, benten, e milo rasahnya piye? Ngoten, ngoten g? Milo langsung perlu ngoten semacam arahan mengenai mangke panjenengan, menurut miring akan keterangan saking pengawasan al-hikam azim wan tencent, saya wah gampang ro akal, panjen al hikam niku sak gedahkan, sak gedahkan niku cora ngiri kina <tuh>, Sepintas sebintas gitu, sak gedahkan lawaran nihku gampang bentrok kali akal, jadi nih bentrok, cuma kebiasaan akal singkuli kulina berpikir sebab akibat, terus diajak untuk berpikir tentang sesuatu sing bukan berkaitan kali sebab akibat, tapi munculnya sebab dan munculnya akibat lalu ngerasakno pilih us ngelakoni sebabnya -e, kapan pilih rasanya lak ngelakoni akibatnya -e. itu apa yang harus dilakukan secara rohani secara kehambaan secara keimanan ketunduan, kesujudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menikah kira di apa to tasawuf niku tasawufi pak nana hadat nolaku sakbari hadat nolambi kalau pandangan melebut islam kan melebutnya lewat ungkapan pengakuan asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah lajin ni menawi kita ngawas tasawuf ingin bener-bener memasuki wilayah tasawuf kedah sahadat ni kok mbotenamu tenglesan tapi bener-bener dirasa no tenan, nek Orang oh pengeran liyana Allah Bener-bener ngelenggono lunggoh tenan, Lek lakon contoh itu mendaksing bener niku lakon contoh itu mendaki Rasulullah Dicara uang disuguhin niku, baca namun dibicara Tapi kalau disuguh itu ya pedak Baca namun dibicara apa Air putih itu untuk apa Dari mana asalnya air putih Sekarang ini air putih tampil berapa gelas Mengapa harus itu? Niku-niku, jadi ilmu, jadi tahu toh. Maka apa tasawuf, al berusaha untuk mengajak orang, mengajak murid-muridnya, mengajak kelompoknya untuk ngombe. Ya, kalau ingat terigu, nol tahu. Alhamdulillah, roh rasane banyu putih. Dan jenengan kan mau ngertas lagi, pulang, minum, toh tapi jenengan lagi panggang doang. Eh gitu ke? Bagaimana? Bisa nih rasa nih banyak putih, singkung pulau Beniki. Jadi dengan kita cuma melakukan ini, jedengan, mewak, nih, ngangkat gelas, nempelk no pucuk gelas di doknet tenglame, disedot, koyok pulau lah nyedot, nyeruput, mungkin gitu. Di laksana nih tenan rasa nih. Merkipodokodok ngangkat, kokaduan wong ngamati sambil. Jadi dengan paman yang ngangkat gelas, kulo ngangkat gelas. Tapi bungso nempelk lame, jadi dengan sebul kulo nyedot. Ini pun belum benar mulai nah, ngaji tasawuf kadang-kadang enten seng modal nyebul enten seng modal nyedot oleh ngaji hikam ngaji tasawuf kok nyebul arab digomong mentari wong liyoh gengamati no posing didelok dari pelaku pelaku tasawuf ini kujenginnya ngaji kita hikam arep nyebul buat lo rasane oleh nah, ngaji hikam disedot, diserot dihumbi dirasak no. lo oleh ini kumungkin bade muncul beberapa reaksi kerohanian pertumbuhan-pertumbuhan, kesehatan hati, sehingga itu sakit gedungi datang, pun Allah subhanahu wa ta'ala, layan fa'umalun wala banun, illa man atalloha bin salim, suatu ketika hari itu, tidak berguna lagi, yang namanya harta dan anak buah, kecuali hanya hati yang apa, datang kepada Allah, dengan sehat selamat, sama namun gambar atal atau lohab di salam itu tekor teng Allah kok terus mentah ini suki amat nih kesungguhan Allah nih pun bertentang delik. ke jenengan jadi makhluk ke Allah nih pun ke bibit jadi menungsong langsung jadi makhluk ke Allah berarti tekor teng Allah nih pusak wayah wayah siapa sih nih so teng Allah sowan Allah sepoteng Allah usul teng Allah dengan hati yang sehat nah disitulah dia menerima kemanfaatan sejati Kenikmatan hakiki, kebahagiaan abadi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan sesuatu apapun selain Allah. Bila saking menikah, pijakan awal saking pengajian tasawuf menikah, menikah berusaha merasa dengan dua hati, sehingga ke susu mengomentari dengan dua kal. Ini, ini bisa Kitab Al-Hikam niku kitab sing butuh nenten Bismillah eh, terus ya, si butuh nenten kawitan eh, gimbutuh nenten kata mana? Niki ntehakelek kitab Al-Hikam ini ku, like Al ku dici, pucu etok gak kene, tengah etok gak pungkasan upu engkhasane etok gak kene, atau sumusang kengguri mengarap gak kene, keng tengah mengarap mengguri loh tuh gak kene. Jadi sedoyoniku inti namo ngajak sahadat. Dari berbagai posisi, seng dialami dining masing-masing peribadilan menungso. Boleh saya mengikow, mengikow, jaluni kita lu mepet bonteneng kitab al-hikam. Hinggal kalau waus ketik sampun keluar teraken, ngingi masalah landasan awal. Kanggi memahami al-hikam bontensanas kejawi manah engkang sehat, jadi mengikow manah engkang iman do Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali yang harus dicanangkan adalah keyakinan kepercayaan yang kuat bahwa tiada Tuhan selain Allah sing iso nge nange nelan nge, nge no. segala sesuatu diku mung Allah swt sakliane Allah bu tenen tenapa napa nih ini ki kanggil numpen numpeni hati diku dasar awal Nilo. Mungkin ing walaupun sehat, ibu atau lah sakan dari engkang pertama kali di pendakwah kan. nyangkut soal ketergantungan, ibu menunggu soal. soal iman? Jauh pun ngatain. Min alamatil il alal amal Nuksanur nur inda i pindah di Min alamatil iktimadi iku setengah saking tetangere gantung. wong kuno lak like maknanya tetanggenan. Tetanggenan itu coro sakniki ngendel-ngendel ke. Dwi piandel. Termasuk tanda-tandane wong sing tetanggenan ninggone amal. Iku luksonur rojai sudone pengarap-arap. Cara pengusaha hilangnya harapan. Ainda wujud jalan, nalikane, onone, kesalahan. Ini, ini, Iktimat ketergantungan. Kenapa toh, nikmat, nih, Bu? Nikmat, pijakan, coro bangunan, ke fondasi. Corowengar budal, budal ngamal no asas dasaripun perbuatan. Enten tiang gantung no ngamal. No gantung no keberhasilan? Niku melalui pekerjaan. Kalau saya bekerja keras, maka saya pasti sukses. Kalau saya beramal sungguh-sungguh. Maka saya pasti masuk surga. Nah, niki ini kita mengaitkan antara aneh amal dengan hasil. Niki panjang sebagai sebagai dorongan uang tuh minta, koyok, koyok bener. Tapi ini mungkin dibenturkan dengan, dengan tauhid, dengannya Allah Subhanahu Wa Taala, niku kurang pas. Lapa kurang pas Mergong amal itu makhluk Amal itu makhluk Makhluk itu ya makhluk Bukan kholik Karena bukan kholik Amal itu tidak bisa berbuat apa-apa Dan tidak bisa membekaskan apa-apa Tidak bisa memunculkan apa-apa Kalau selama ini kita amati Entah itu pakai ilmu sosial, ilmu apapun Ilmu eksak, macam-macam Bahwa ada sebab dan akibat itu sebenarnya bukan yang memunculkan akibat itu sebab tadi. Tapi menurut keyakinan iman la ilaha illallah. Sebab itu ciptaan Allah. Akibat ciptaan Allah. Cuma gus Allah. Lek gawe digandeng bareng. Bukan sebab yang membuatkan akibat. Bukan bekerja yang membuat orang sukses. Tapi bekerja itu ciptaan Allah. Sukses itu ciptaan Allah. Karo Allah gawe ini digandeng. Dijajir no. nah, Buktinya apa? Suatu ketika Allah punya kehendak juga bahwa Antara bekerja keras dengan sukses Itu gak digandeng cilik, Culcilik Kerja dari yang paling nol Dibayar oleh lor Itu artinya Sebab sukses oleh Allah diputus Maka Allah pun tidak Memunculkan akibat Kadang-kadang Allah juga Memunculkan akibat sebab itu dirahasiakan oleh Allah. Nah, itu sakarpe dewi kisahlah sakarpe dewi. Sepotong senyonolek kisah Arab jadi presiden. Cara sebab politik pun pun butuh masuk hitungan no. kesehatan besaran mungkin partai politik gak jadi ketua partainya yokalah pisan. Ini pisang, no. <laughs> jadi, cara itu kan pun butuh jadi presiden Lu kok jadi Perkonompo, malikal mulki tilmulka. Karena pemegang kekuasaan itu Allah, bukan manusia. Kalau toh ada orang yang berkuasa itu bukan kekuasaan dia, tapi itu titipan dari Allah. Pas Allah gelem ngangkat dia jadi pemimpin, jadi malik Tapi di tanziu, di Diale, dicopot, dilengser, ya piroswene. Dan itu tidak ada yang tahu. Sopo singarep diparingi, lan sopo singgak diparingi, lan kapan lengsere, kapan munggahe, nikurahasyane Allah subhanahu wa ta'ala. Niku, namine, iktimat, dimateng Allah, artinya apa? Segala sesuatu selain Allah tidak bisa dipakai pijakan. Kalau kita tertipu dengan sesuatu selain Allah dipakai pedoman, sementara segala sesuatu sing selain Allah itu berubah-ubah maka pedoman kita pun akan berubah-ubah sejumlah barang yang kita pakai pedoman sehingga muncul yang namanya teori relativitas iku maknane apa ora kenek diancik-ancik punjine relatif sing pasti namung Allah saliane Allah boten enten sing mesti mula niku Nek kue kepengen gantung no segala sesuatu, Nyager no cara wong Jawa Tengah, nyager no cara wong riki napa no. jaga no, kue kepengen jaga no sesuatu, jaga no sesuatu, ojoning liane Allah, jaga no sesuatu langsung kepada Allah, termasuk liane Allah kue ngamal, terus termasuk liane Allah nih guna ngamal, ngamal. ini enak-enak uang. Gantung no amal, maka dia akan terombang ambing oleh amal itu sendiri Lek ngamale sukses ngamale bener menurut jalur rancangan yang no Dia merasa pasti jadi Tapi lek rancangan amal ini pun melenceng Saking rencana ini Dia terus ngelokro, Wah gagal ini Seakan-akan nggak ada harapan jalan keluar lagi Karena merasa jalan satu-satunya Ya liwat program man. Program memang gagal ya, hasilnya gagal bisa. Padahal ada kekuasaan Allah yang bisa menarik seseorang bisa mendapatkan kesuksesan tanpa melalui sebab yang diamali ini. Dua, ini ciningi bertauhid, bertauhid. Tetes, enteng saya takok, biasanya ngeten yang tersentak. terus-terus pun tidur saya suruh bekerja keras. Tapi lah kok diomongi jadi kerjaan itu nggak ada nilainya nggak ada apa-apanya Jadi perlu panjeningan setayu pahami orang islam itu ditaklif, diperdi diperintah diling Allah untuk bekerja bekerja termasuk amal itu bekerja sholat itu bekerja okay? Yang nyambut gawe itu toko, teng pasar itu bekerja ini itu semerintah Allah Ya, mudha Allah. Ana kalane perintah ku bentuke fardu ain. Masing-masing orang harus mengerjakan bentuk yang sama, niku namene fardu ain. Enton sing fardu kifayah, masing-masing orang kewajibannya tidak sama, niku fardu kifayah. Kayu buka toko buku niku fardu kifayah. Terus Pak Hari buka pom niku fardu kifayah, mergo pom ditutup kabeh nggih kabeh binuh. Balik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 Ketika hamba itu dituntut, mau melaksanakan pekerjaan, dia diridui, didemeni, disayangi, dimarmi Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara pada saat yang sama juga, dia dituntut, diperintah oleh Allah untuk tidak menggantungkan keberhasilan amal itu kepada amalnya. Artinya hasil dari amal itu jangan dikaitkan dengan pekerjaan yang dia jalankan. Napa kok cilik di SD Sekolah Kadung pun Sampai ada nganten, dituturi. usaha. Lera usaha bujomo merupakan nyobong Wali Lain enten jeningi takdir Pandum ke Allah Soal kebutuhan mangan Kebutuhan hidup Soal sukses dan tidak sukses Niku sing edum gusti Allah Soal kerja Sing perintah gusti Allah Apa beda nih Pandum karo perintah beda Lek pandum Niku sing Allah Perintah, segera cari kabulan nih. Beto banget, ya. Tebe Lah, krono, pandemiku ni pekerjaan nih, Allah. Urusan nih, kayak Allah, sing ngurusi. Kapan tekan nih? Nganggu coro, apa sukses Liwat, di suksesiku kutakoh. Ada yang ngatain tadi? Kunci dengan piapa, kadang kan, diberancangkan, Usah meneng-meneng, pokoknya mesti go. Ya udah, nanti, bepo, gagal kadang-kadang, dikutusnya gagal aku oleh kurep ini gagal rencananya ibadahnya -e dadaan orang yang ada orang lagi perkara Arab rumah teman-teman menung soalnya aku sering kecelek kok sering lagi terus gak bisa budal aku gak bisa kiri-kiri, orang yang ada itu kau bisa ya budal itu lagi di luar rencananya menung soal karena itu dadi gitu. dadi dan kalau Tengok tengok ayo orang usaha-usaha di sini gue uang pure, pure itu di pure, uang diperintah orang budal lah pure. Berkenaan apa dianggap budali ini kurang enak gunane lo soal guno gak guno sih mutusi duduk tuh kowe, guno gak guno sih mutusi gusti, sama. Lo panggil zaman salat nih ku enak gunane, tapi zaman pikir salat nih pake enak gunane, uang mac jengkang jengking, ngambusi lemah, ngubling lo tadi Teman saya saman zaman pijat apa ngunduk gue naik jurnale. Butuh nanti tahu cara akal loh, pandangan akal. Apa yang bisa tumbuh dari pekerjaan? sholat gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Tapi mengapa itu diperintah? Yuk urusannya sih merintah. Dan aku diperintah kalau mau kok manut. Yuk manut egwi janji jadi soal. Manut egwi loh. Dan aku yang nganggung teori. Mengapa sholat itu diperintah? Karena sholat itu kalau dilaksanakan Bisa menyehatkan diri lahir batin Bisa selatan Dibayah wakil malah loro. Oh, lak ngono Salat ini raiso nyehat Lah, ini terus curiga karo perintah Allah Nah, Gusti Allah dicurigai Kukawla capopo nyurigai Gusti Allah sini, Maka kita mengerjakan segala sesuatu Ya mengerjakan itu Ya nikmatilah pangkatmu sebagai pekerja Nek, matilah pangkatmu sebagai pekerja, karena pekerja, pangkat pekerja, amil, itu penghargaan yang luar biasa. Ya, bukti nih, enak uang di PHK mureng-mureng. Gila, krisis-krisis gila nih, orang kata di PHK, di PHK kok malah mureng-mureng? mestinya ya di PHK ini beneran orang aduh beban gitu. Mengapa marah-marah? Karena orang tidak bekerja itu enggak punya nilai. Kalau dia masih disuruh kerja, maknanya dia masih dihargai. Enak kawulo kok diperintah bendera itu maknanya izik diinstruksikan. Berarti ijek dicatat jadi punggawane bendoro. Enggak kok enak uang kau diperintah orang budal. Jinjingin piyambak tidak mensyukuri kedudukan dia sebagai hamba Allah. Akhirnya apa? Pekerja itu nikmat. Jadi lah enak uang nuduh, uang ahli tasawuf itu uang lumuh, uang malas itu salah pengamatan. Atau mungkin sediamati dudu uang tasawuf. sahov. <susuruh> Enggak, tak uang ahli tasawuf yang asli, bekerja itu ibadah entah kerja bentuk sholat atau kerja bentuk macul kedua-duanya ibadah sama orangku ya perintah nah, cuma salah yang mau nanti kalau macul gak macul sahada jadi di rumah sana juga ini ibadah rumah sana orang macul itu kita olah alik lemah terus kita panen itu kuekku salah bening, salah besar itu mengapa? kedudukan hamba kedudukan abdi itu tidak bisa lepas dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Sama jangan mengira like, masjid diikat jadi kaulane Allah, terus ada like, toko ora. Like, sampai duit keyakinan itu, maknane sampai ngerumongsa bisa mbrojol sehingga wilayah kekuasaannya Allah. Kenapa sakit? Betul sakit. Kok enek suasana mbrojol sehingga kekuasaannya Allah? Ya, gue lah, kusya Allah, duit kekuasaan terbatas. Bukti ini, enek enak menungso sama tuh ngilek wilayah kekuasaan tuan rumah mungkin ada batas ini ruang tamu ini ruang pribadi ini ruang tengah ini ruang makan ada batas-batas nggak usah toko pager jadi nggak usah di wilayaku ini gue closing kuasa kuasanya Allah buat nenten paker tak terbatas maknanya apa pangkat kabuloh sing nempel teng menungso ini Esok ya kaula, awan ya kaula, bunyi ya kaula, setengah wangi ya kawulo. Terusnya pangkat kawulo itu gak pernah lepas. Sampai yang toko ya kawulo, tengk kantor ya kawulo, sawah ya kawulo, masjid ya kaula. Kenapa kok lalu ada keyakinan, di like masjid kawulo tapi di like sawah orang kawulo. Lelikulah akibatnya muncul penganggap seperti itu, sehingga merasa bebas ketika keluar dari masjid. Ketika merasa bebas keluar dari masjid, merasa gak ada ikatan. Ketika merasa enggak ada ikatan, enggak ada hukum, ketika enggak ada hukum sakar karpe dewe, nalika sak tabrakan karo kancane. Itu awal dari keseruhnya wong sing gak sudah dadi Allah.